Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali kaitannya dengan cara membuat soal yang disertai dengan skor penilaian. Pada Google Form. Untuk itu, marilah kita ikuti Bersama-sama untuk belajar pada kesempatan kali ini Baiklah, kita mulai saja Kita buka Google Chrome kita Jadi, kita pastikan ini adalah akun kita Kalau sudah pasti akun kita ini kebetulan saya menggunakan akun belajar kita Kemudian kita cari aplikasi Google Kemudian kita cari drive kita ini Kita cari sebelah kiri adalah tambah baru Ini kita klik Kita cari Google formulir kita ini Kemudian kita cari ke formulir kita ini nanti Formulir kosong Ini formulir kosong kita Pilih Ini tampilan Formulir kosong kita Soal Ulangan Misalnya seperti ini Kita buat soal ulangan Kemudian kita tambah bawahnya lagi. Kita menuliskan identitas. Nama Identitas di sini pilihannya bukan pilihan ganda tapi adalah jawaban singkat. Jawaban singkat maka nama kita ini wajib diisi. Ini kita nyalakan. Nah, setelah nyalak berarti nama ini wajib diisi kemudian kita tambahkan lagi kelas kelas ini juga kita isi jawab singkat nanti kita tinggal menuliskan kelas berapa gitu yang terakhir nomor absen nomor absen ini juga wajib diisi telah juga wajib diisi harapannya adalah kalau tidak diisi berarti tidak bisa untuk dikirim pekerjaan ini kalau sudah kita lanjutkan berikutnya adalah ke lembar berikutnya yaitu pertanyaan yang hubungannya dengan soal yang akan dikerjakan Kerjakan Dengan Teliti Misalnya seperti ini Perintahnya Dan Kita berikan pertanyaannya Pertanyaannya kita ambilkan Dari soal yang ada Misalnya ini kita copy nah ini pertanyaan udah ada ini kita buat soalnya pilihan ganda maka kita copykan juga HPC nya ini sudah Kemudian soal ini kita ingin jadikan langsung siswa mengerjakan Ada jawabannya maka ini kita pilih setelan Setelan itu ada dua, kadang tampilannya ada di sini Berupa roda ada yang di sini, kita pilih setelan Kita jadikan sebagai kuis Ini kita jadikan sebagai kuis Kemudian pertanyaan tak terjawab gak usah nyalakan, jawabannya pada tidak nyalakan, hanya poin saja. Kemudian presentasi kita acak pertanyaan, pertanyaan diajak. ini sudah semuanya maka kita ambil kembali ke pertanyaan ke pertanyaannya Di sini sudah kita lanjutkan ini pertanyaan sudah karena ini sudah berubah puis maka kita cek untuk yang pertama adalah mengedit soalnya ini soal ini kita edit karena spasenya tidak bagus maka untuk mengeditnya kita melihat di bagian ini ada pratinjo gambar mata kita lihat maka untuk melihatnya kita harus memasukkan nama misalnya kelasnya misalnya kelas 4 nomor absennya kita tuliskan 5 misalnya baru berikutnya nah ini spasinya kooperasi ini spasinya kurang terus pertanyaannya ini kurang, maka kita ini kita edit kita edit kembali ke formulirnya kita lihat di sini Oh ini spasinya kita spasi suatu operasi dan kita cek terus ini kemudian Terus yang berikutnya adalah Kita edit kembali e, Perlu saya jelaskan Bahwa untuk Tadi setelannya Adalah soal diacak Dan nanti Jawabannya diacak Maka soal tidak usah diberi nomor Dan jawaban juga Tidak usah diberi opsi A, B, C Supaya nanti bisa diacak Sehingga Sesuai yang satu dan yang lainnya Mengerjakannya, meskipun soal sama, optionnya berbeda. Abis nya kita hilangkan. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini wajib diisi, jadi siswa harus mengisi semua soal yang ada. Terus, berikutnya adalah kita menuliskan kunci jawaban di sini, kunci jawabannya dari soal ini misalnya kita putih jawabannya adalah D maka ini kita centang kalau sudah skornya kita tulis misalnya ini skornya adalah 10 misalnya kalau sudah selesai kita kita lanjutkan untuk setting berikutnya tadi adalah ini merupakan pertanyaan yang bisa diacak agar jawabannya juga bisa diacak ini kunciannya sudah ada ini wajib maka untuk titik 3 ini kita klik acak urutan opsi ini kita klik ya acak urutan opsi seolah ini kita centang, ya. Agar apa? Kalau ini dicentang, nanti opsi ini bisa diajak, maka tidak usah diberi huruf A, B, C. Begitu, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Kita tambahkan pertanyaan kedua, kita ambil lagi dari pertanyaan yang sudah ada. Tadi sudah pilihan ganda, sekarang kita uh, ini berjalan informasi tersebut. Oh, berarti pertanyaannya masih sama, maka ini kita kopikan saja dari atas. Kita kopikan dari atas, kita copy yang ini karena ber, e, opsinya banyak sama ya. Setelah kita copy, hanya berbeda ABC-nya karena di sini mintanya adalah bukan ABC, maka ini kita hapus, kita hapus, kita hapus sih. habis ini kemudian kita lihat di sini tadi adalah setuju dan tidak setuju maka pertanyaannya ini kita copy dulu kita copy Baik kita copy adalah ya berdasarkan informasi tersebut apakah kamu setuju berarti nanti diberi centang menjelaskan peran tersebut apa kamu setuju pertanyaan berikut berilah tanda centang ya berarti ini memilih centang maka bukan pilihan ganda maka opsinya dipilih kisi pilihan ganda ini kisi pilihan ganda kisi pilihan ganda maka kita isikan pada baris pertama, itu ada pertanyaan ini, kita copy ya, kita hilangkan nomornya. kedua juga kita hilangkan yang ketiga juga kita hilangkan yang terakhir juga kita hilangkan nomornya kemudian kolomnya ini kita isi sesuai dengan pertanyaannya tadi ada setuju dan tidak setuju maka kolom pertama kita tulis satu Terus Kolom yang kedua adalah Tidak Setuju nah, Berarti sudah selesai Ini wajib diisi Poinnya Ini kita rubah Iya. ini isinya kunci jawabannya kita cek setuju ini tidak setuju maaf ini tidak setuju yang ini setuju ini setuju ini setuju ini, setuju. ini nilainya kurang ini 10 poinnya. Ini juga 10 poinnya. Selesai. Ini kita lihat soal seperti ini. Kita coba dilihat di Pratinjo Bagaimana bentuk pertanyaannya? Ya, ini soalnya setuju. Tidak setuju, kita tinggal mencentang Yang kedua ini tadi adalah pilihan gandanya. Begitu, ini soalnya dua sudah kemudian. Kita lanjutkan soal yang nomor 3 Ini 1, 2, 3 Bentuk soal yang lainnya Bentuk soal yang lainnya Yang ketiga Nah misalnya ini Perhatikan gambar Kita mencoba gambar Kemudian kita copy Nah ternyata gambarnya tidak bisa maka untuk gambar kita harus mencari di bagian lain dengan cara mengunduh. Caranya telah tadi gambar, gambar kemudian cari ya gambar taman ini sudah ada kita open. ini gambarnya sudah ada karena tadi jawabannya adalah benar-salah pernyataan benar-salah maka ini kita rubah bukan pilihan ganda tapi kisi pilihan ganda kisi pilihan ganda kita masukkan pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, "Kita copy kan di sini? Luas taman yang ditutupi dengan koral adalah ini kolom yang pertama, kita tuliskan benar." Kemudian, yang kedua adalah salah. Sesuai dengan pertanyaan ini, adalah benar salah. Maka, di sini juga kita tulis benar salah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kita kopikan di sini. Untuk ini kita lihat kunci jawabannya. Kita pilih nilai kuncinya di sini adalah benar. Nilainya 10. Ini nilai kuncinya adalah salah. Nilainya 10. Selesai. Ini jawabannya juga sama wajib dikerjakan. Ya. ya. Jadi perlu tiap baris ini wajib dikerjakan. Poin sudah 20. Ini sudah ada soal pilihan ganda memilih setuju tidak setuju kemudian benar salah saya tambahkan satu lagi soal yang berhubungan dengan gambar kita cari soal yang berhubungan dengan gambar nah ini kebetulan ada gambar kita copy Dari gambar kartu Nah ini misalnya Jawaban Boleh Tadi jawaban boleh Jawaban lebih dari satu Boleh Lebih Dari Satu maka Karena ini tadi berubah gambar maka kita unduh di sini ada gambar ini image ini kita cari gambarnya kebetulan gambarnya sudah saya unduh ya ini gambarnya kita unduh dan untuk open Ya, gambar sudah ada tinggal kita masukkan option jawabannya jawabannya yang pertama adalah gambar segi 4 maka kita karena berubah gambar lagi kita unduh lagi di sini segi 4 sudah muncul agar rapi ini bisa diatur diratakan kanan kirinya kemudian kita buat jawaban yang kedua, di opsi kedua tinggal kita enter saja mau ke bawah tambahkan gambar lagi yang kedua, misalnya ini oval sudah muncul untuk menambah opsi ketiga langsung aja diantar maka muncul opsi ketiga kita tambahkan lagi Kemudian, kita cari unggahan kita. Sekilima, ya, untuk opsi ketiga sudah muncul gambar sekilima. Masih ada yang belum kita cari gambar berikutnya, kita. cari segi delapan nah sudah muncul semuanya 1, 2, 3, 4, 5 ada dua lima gambar pilihannya sudah ada 5, maka kita membuat kuncinya tinggal melihat membuat kuncinya kita lanjutkan membuat kuncinya kunci jawaban kita klik karena tadi jawabannya adalah boleh lebih dari satu Maka kunci jawabannya adalah Yang pertama adalah Yang oval Yang kedua adalah yang segi Delapan Itu dua, dua, tiga, empat, empat, empat Yang ini kita selesai nah, demikian pembuatan soal yang pertama adalah membuat soal pilihan ganda yang kedua memilih setuju tidak setuju yang ketiga adalah benar salah yang keempat adalah memilih lebih dari satu jawaban yang berupa gambar ini merupakan contoh pembuatan soal yang dilengkapi dengan poin ini total poinnya ada yang belum terisikan kita cek kembali misalnya untuk soal yang pertama poin 10 sudah soal yang kedua 40 kalau yang ketiga, 20 puluh, yang keempat, ini kita tambahin. saya keempat, 20 puluh, kuncinya kita rubah menjadi 30 jadi total keseluruhan poinnya adalah 100 ini sudah selesai kita centang ini wajib setiap soal wajib dikerjakan sosial, maka ini dinyalakan sekarang kita cek Bagaimana penampilannya Di Pratinjo ada gambar mata kita ini Nama Kelas, nomor absen Kemudian berikutnya Iya, ternyata nomor satunya Seperti ini, tadi sudah disetting uh, Soal Diajak option juga di ini soalnya opsinya ini jawabannya sudah tinggal memilih kita isi benar yang ini salah misalnya ini setuju ini setuju setuju ini kita coba yang ini bisa kita pilih ini kemudian kita kirim nah kemudian kita bisa melihat langsung skor kita nah, ulangan harian poin total skor kita dari 70 dari 100 Nama Nana Sehingga kita bisa memasukkan ini Lebih cepat Jadi yang sudah mengerjakan Langsung tahu nilainya Oh nilai saya adalah 70 Begitu Demikian tadi adalah Cara membuat uh, Soal yang berubah pilihan ganda memilih opsi setuju tak setuju kemudian memasukkan gambar dan lebih benar-salah serta memilih jawaban lebih dari satu semoga dapat bermanfaat kita bertemu kembali dengan video tutorial saya yang berikutnya Marilah kita selalu Belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Akhir kata Taufik taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh